Yo teman-teman kembali lagi ke channelnya Omuzo Video kali ini Omuzo mau bahas tentang episode kedua dari Ultraman Decker So no selama-lama kita langsung lihat aja guys gimana sih videonya let's go guys DJ Fiorin back. Ya, jadi episode kedua ini berlatar satu tahun setelah penyerangan dari Safir. Ya, yang mana Kanata bersama Ichika dan Ryomon ini sudah masuk ke dalam Akademi Pelatihan God Select. Nah, di sini kita dikasih lihat Kanata yang sedang berusaha untuk memunculkan lagi Ultra Defacer yang hilang, tapi... P-dimension kartnya itu masih ada. Ya, di sini juga kita diperlihatkan tentang Ichika yang masih insecure karena merasa selalu ketinggalan dari segi akademis dan juga fisiknya. Namun dia tetap disemangati oleh Kanata yang pada dasarnya dia adalah orang yang sangat optimis. Kemudian adegan beralih ke latihan lari jarak jauh, teman-teman. Ya, di sini menentukan apakah para kader pelatihan lolos atau tidak. Ya ini semacam kayak ujian cunin aja ya temen-temen ya Nah di sini karena dibagi menjadi beberapa regu kelompok Kanata pun mendapatkan satu kelompok bersama Ichika dan juga Ryumon Mereka mulai latihan melewati gunung. Sementara itu Pak Murahoshi yang sedang menghubungi sawah Yang lagi di dalam nurse the ini Mereka menyinggung tentang kalibrasi mesin Neo Maxima Ya perlu diketahui Neo Maxima ini Merupakan mesin partikel untuk pesawat Yang pertama kali diperkenalkan di serial Ultraman 3 Ya sewaktu kemunculan pertama pesawat Art the Say. kemudian di serial Ultraman Dyna dikembangkan lagi agar bisa dipasang di pesawat tempur biasa. Nah, partikel ini juga yang mengubah atau membuat ayah dari Shin Asuka bermutasi menjadi Ultraman Dyna, kemudian menyatu dengan anaknya. Ya, sementara itu di Ultraman Trigger sama sekali nggak menyinggung mengenai hal ini dan baru disinggung dalam Ultraman Decker. Ya, jadi di sini akan ada dua kemungkinan. Neo Maxima ini memang menjadi salah satu informasi dari Sizuma. Yang kesasar dari universe-nya 3, atau memang Neo Maxima ini, karya orisinil dari manusia di universe-nya, trigger dan juga decker. Ya, nah, lalu kemudian si sawah mempertanyakan kemungkinan munculan dari safir yang dijawab dan dianggukan oleh Pak Murahoshi karena. Bumi yang masih terhalang oleh perisai dari Safir Sementara itu, di tengah pelatihan tiba-tiba terjadi gempa sesaat Kanata, Ichika, dan Ryumon yang lagi di jalan juga akhirnya terkejut Kanata akhirnya jatuh dan terpleset Yah, kakinya Kanata juga ikut Dera. Nah, setelah diobati oleh Ichika dan Limon mereka mencoba untuk membuat pangkalan pelatihan buat mundur karena takutnya gak bakal bisa tepat waktu untuk sampai. Tapi karena tak bilang gak mau berhenti, dan lanjut aja, dia bilang, "Kita gak akan tahu." Kalau nggak nyoba Intinya jangan cepat menyerah dan harus terus maju Tapi disini Ryumon pun kesal Karena gara-gara karena Cidera Ia jelas menutup kesempatan untuk bisa lolos menjadi anggota God Select Nah sini mereka berdua pun kayak sempat saling berantem Ini berbeda ya dengan Akito dan juga Kengo Yang dimana Akito itu selalu ngegas dan kengo selalu minta maaf tiba-tiba saja Des Drago yang sebelumnya muncul di Ultraman Trigger kembali muncul di permukaan hingga Pak Murahoshi menginstruksi untuk seluruh peserta latihan untuk segera mundur dan membatalkan latihannya Nah di sini Sawah menganalisis bahwa si Des Dragon ini merasa terancam dari perilaku tanduknya, tapi nggak tahu apa yang membuatnya dia menjadi terancam. Mungkin aja. Dari spare ya teman-teman ya Nah di sini pun Pak Murahosi akhirnya dengan gagah mengajukan diri untuk berangkat menggunakan Guts Falcon Sambil bilang dia masih belum lupa untuk mengendarai pesawat ini Ya walaupun si Murahosi ini juga waktu di kokpit dia merasa ragu Alasannya Murahosi ini naik langsung ke dalam Guts Falcon karena sinyal kendali jarak jauh di episode Soda kemarin itu sempat mati karena pengaruh dari gelombang safir. Nah jadi di sini untuk jaga-jaga harus dikendalikan secara manual. Sementara itu Kanata, Ichika dan juga Ryumon pun mengevakuasi para warga lainnya. Sementara Pak Murahosi menghalau Disdrago yang tanduknya ini utuh. Padahal di trigger kemarin hilang satu ya teman-teman. Nah di sini juga diperkenalkan pesawat baru dari God's Lake yaitu Guts Hawk yang berwarna merah. Di sini pun Guts Hawk membantu Guts Falcon, teman-teman. Nah, singkat cerita Guts Falcon ditembak jatuh dan Kanata pun akhirnya berhasil memunculkan Difleserli dan berubah menjadi Ultraman Decker. Di sini juga terungkap kalau di flasher bisa memanggil monster untuk bertarung membantu Ultraman Deker. nah sebagai contohnya adalah Miklas, ya setelah pertarungan selesai, Kanata pun mengeluh karena cedera kakinya gak sembuh-sembuh padahal dia sudah berubah menjadi Ultraman teman-teman nah di sini hampir aja Kanata kedengaran sama Ichika dan juga Rimon Pak Murahoshi yang melihat mereka bertiga ini masih sibuk mengevakuasi warga di sekitar padahal sudah diperintahkan mundur akhirnya meloloskan mereka bertiga untuk bergabung menjadi anggota Gutslake yang baru Nah, di sini juga diungkapkan kalau yang mengendalikan Guts Hawk tadi adalah AI Hanetsu yang merupakan modernisasi dari Hanejiro di dalam Ultraman Dyna. Nah, di sini Omuzo sangat suka yaitu dimana tensi ceritanya itu nggak terlalu cepat, teman-teman. Dan juga kita diperlihatkan perkembangan karakter-karakter mereka. Nah, sutradaranya Pak Masayoshi Takasue sempat bilang akan membuat deker menjadi serial yang mendepankan humanisme karakternya dan memperlihatkan hubungan antar karakter yang sangat dalam dan itu kita sudah bisa melihat dalam episode kedua ini ya di sini sih Omuzo suka banget ya di mana karakter kaptennya ini Bener-bener berjiwa kapten, teman-teman. Ya, tidak seperti sebelum-sebelumnya yang jarang diperlihatkan sisi kepemimpinannya. Nah, kira-kira menurut kalian gimana sih episode kedua dari Ultraman Decker? Jangan lupa buat komentar di kolom komentar di bawah ya, guys ya. Di episode minggu depan. Gutslake bersiap dalam misi pertamanya Serta di minggu depan juga akan ada debut dari Ultraman Decker Strong Type Nah mungkin segini dulu teman-teman bahas episode kedua Ultraman Decker Kalau kamu suka video ini jangan lupa like dan subscribe channelnya Omuzo Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah